Tuhan Yesus, aku mengaku orang berdosa Dan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri Aku percaya engkau telah mati di kayu salib Menanggung hukuman segala dosaku Bangkit kembali mengalahkan kematian Sehingga aku mempunyai pengharapan yang pasti Hidup kekal bersamamu Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku Menjadi juru selamat satu-satunya dan penguasa tunggal dalam hidupku. Pimpinku semakin mengenalmu dengan membaca Alkitab dan bertobat setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin.